Halo Halo bosku kayak biasa lagi ini kita-kita di lagi ya baik bawa modal 53 rembet ya ngusah banyak-banyak cuy kita acak-acak dulu semoga gacor diacak acak terus polanya diacak acak kita lanjutkan kuih 10, 10 kali ya bosku habis itu tergagakan turbo-turbo manja semoga semoga dikasih manis manis sama si manis ini incas tarik incas tiga uh, langsung bunuh. kecil banget kok dikasih tiga lu, kacau masih inces, kacau udah. kita lanjut terus bos sepuluh kali ya, bos dua lagi inces Hmm, tiga lagi kampret, kampret tiga terus 3 terus, sial banget Tiga nih, tiga nih, ngajer gede. <hihai> kira gede tiga sih. Hei dong, kampret mau kan ya, kita belum 40 Rebet ya bosku kita gaten mudah-mudahan profit ya cok keter tiga nih bahaya soalnya biasanya kalau keter tiga digirung karting langsung langsung petir lu petir cok petir dan kulakukan cool, ya selam dia ya oke langsung ngapan tuh, mantap ya lewat birunya kurang hati tuh iya, udah oke, okay, konek kelima mantap kuningnya birunya apa kek, serang aduh, nice, -y, nice -y. mantap, nice -y. aduh, itu lewat tuh, ya, bak, tuh. Jangan di skip dulu, dan skip dulu, santai Ter Birunya dong, please Sampret sekali, mau udah kecayainya dulu, banget Ayo masih 6 itu, udah 15, so Petir Ter, biru Hmm, cakep, biru-biru lagi Injil, so, mantap Iya, enak, agama dipetir, tuan pun si belum pacok, cok birunya banget cok cakep petir dulu cok eh, banget co, ah Ter. terakhir kasih punyek malis dulu dan cok yes salam, betulah, rewanya, ini, ini. Kacau, kacau gila, cok langsung temuin aja dua puluh lah, cok. lagi kan udah kan kita buat scatter tiga itu empat, cok. Kalau belum scatter tiga empat ya. Ini harus dikasih profit ini. Kalau agak kau ini. biarin kita dua suruh pulang sama kakek Zeus ya, sama kakeknya nih jangan boleh pulang ya kalau di profit yang bilang join join grup boleh bisa langsung join di pincak ya di bawah di kolom komentar di kolom komentar kita taruhin link grupnya ya bosku link grup tele atau link grup WA boleh silahkan langsung join aja ya bosku Untuk menanyakan bola-bola gacor atau RTP RTP gacor ya bosku, boleh langsung Bisa kan ditanya. Bola gacor hari ini apa ya bang? Kirimin, kita kirimin bola-bolanya. Atau RTP game gacornya apa bang? Boleh bang, coba bang, lu meresponi. Tanya aja ya bosku. Nanti kita kirimin ya bosku bola-bolanya. Anu RTP-nya. Oke manis kuningnya dulu asuh asuh ini yang kecil banget siang banget kita turbo turbo kulit-kulit manja juga tiga puluh kali Nen, ini langsung kali paling membeli 10.500 apalagi so, 2400 kalau bisa 12.000 hmm, kalau gue tau kalau tau gue tau tau gue tau gue gue sure dulu tinggal tuh, tuh Ayo ah, itu tuh, tuh. Is, fitur. Taga, ini matanya dulu Indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, indah, profit Di bulan indah, profit indah, banget indah, okay. yeah. yeah. mantap petirnya udah mantap, udah manis petirnya udah mantap kali cok tuh biru oke, biru kuning, merah-merah, hijau, biru ee, oke dulu nah 8 ribu eh gak ya, salam astagetuban itu tuh, nah kaku nah semua, semua. Bish, mantap kali cuy. 200 ribet ya mantap kali cuy. ini bis kita kembali hmm, dulu udah lah kita beli dulu biar kita ya boy beli boy biar biar manis nih lah lumayan dua lumayan ini ini kita stopin ini kita gaskan tarikin dulu biarnya kita tarikin habis itu kita setima di dikurik 10 kali lah langsung kita gas biar anda lentuk. Biar anda gue nih, kita bui biar anda lanjut, itu okay. Mula-mula kita simaknya Jadi gratisan dulu lah, tidak apa-apa tuh Gratisan, gratisan Gratisan boy Nggak dikasih, oke ok. kita bui betaan dawang mudah-mudahan kasih profit gitu. tuh, eh, Saya dong, guys, jangan bego, jangan bego, jangan bego. Ya, iya, dan iya, yeah. iya, yeah. yeah. bagus, bagus, bagus, iya, bagus. hmm terus, lagi terus sampai selesai buat tampon lama-lama, gila cocok, petir lagi, gila sih, Otak, ada, tujuh, itu, terus, terus, iya terus cakep mm -mm, bagus, Enggiran ada petir ya, gila ada petir, bagus, benar-benar bagus. Bagus banget Bener-bener sih ini Eh, tuh langsung 500 atau 50 gitu Sampai tuh Hmm Bentar gak Iya, petir dulu yeah. Eh, ampuh, lagi dong, Ya salam. Cuma empat cok, dibalikin. Dua enggak, aku dibalikin banget, Tuk. Gila sih. Gimana ini Itu apa dia aja, kalian? Kita, gimana nih? WD lah, daripada dirungkatin lagi. Kita WD aja ya bosku. Gue pamit dulu dah bosku. Jangan lupa join-join grup ya bosku. Gue pamit dulu bosku. Thank you, thank you.